Podcast, wui. Masih inget gue. Masih inget, Masih inget ya, gila. Masih. Udah lama. Ya, Kita udah lama nggak ngobrol hmm. ya. Udah lama nggak syuting. Lu hampir di waktu itu hampir kan? Hampir di cut gue. <laughs> udah di bro. Terus ada nggak yang mau dibayar burah? Taman <laughs> bro. Ga lah bercanda, bercanda ya. ya, bercanda. ya. Oke, okay, ini karena memang tim beasiswa tuh banyak ya infonya, yes. jadinya yes. kita dikalahkan dulu Tapi nggak apa-apa yang penting biar kalian seneng gitu ya, dapetin beasiswa banyak dari One Benar, bro. Benar. dan kali ini ada edisi, spe edisi spesial Wah. Pakai telur dong kalau gitu. Oh boleh. Oh boleh. <laughs> spesial ya, banget. Spesial banget karena biasanya kan kita mengundangnya uh, dari internalnya WMN. Yes. Tapi ini ada yang beda yes. ya kan. Karena kan situasi yang beda ya kita harus banget kasih. Oh beda iya juga dong. dong ya kan harus spesial. Kali ini kita mengundang uh, Oh bukan. I Amin. Mean. I Amin. Mean. Ada outsiders tapi bukan outsiders juga sih tapi di luar keluarga. Dari keluarga. Keluarga. keluarga. Keluarga. Ya keluarga bagian juga. part of family juga yes. ya dari WMN juga uh, part of our family ya, yes. MNN ya, tapi uh, bukan dari UMN. Betul. Ya, tamu kita dari SMA, SMA Penabur Kota Tangerang. Kita bertemu. Oke. Ini kita udah lama ngobrolnya. <tuk> kita udah lama. Enggak <tuk> <laman, tuk> ya? <Kita> <tuk> ketemu chemistry. Kelipet-kelipet-kelipet. Oh, oke, oke, oke. Selamat datang Pak Pitra, Bu Endang, pasti lo udah diundang. Oh ya pasti. Wah. Pasti. ingin <laughs> ya. tamu spesial. Jangan lupa pak nanti dibagi ya pak. <laughs> Makanannya. Ya, Makanannya. <laughs> pak Pitra boleh sama Bu Angel boleh kenalan terlebih dahulu pak ke teman-teman mungkin oh. yang nonton. Halo. Ya nama saya Stefanus Pitra Pragatusuma Saya guru BK dari Smak Penabur Kota Tangerang. Saya dari 2013 sampai sekarang jadi 7 tahun berada di Smak Penabur Kota Tangerang. Eko, yes. yes. kebiasaan di kamera. Anu. <laughs> bu Angel, Bu Angel, Angel, Angel, Angel. Angel. Oke, okay. halo semua, kenalin uh, saya Ibu Angelia Emi. Saya guru BK SMKN 2 Kota Tangerang. Jadi kita berdua nih guru BK partner. Partner ya, uh. duet maut, bro. Duet maut, duet maut. Duit maut. <laughs> Ini kalau kontes dangdut. <laughs> Menang bro, oh ya, duet mau dua, apa Ya, oke, oke. lah ya. Lah ya. Okay. Eh, untuk nah, nah, ini, nah, nah apa apa tuh ada satu guru BK lagi, sebenarnya. siapa nih, Pak? Aduh. Siapa nih, Pak, pak Thomas Wibowo? Tak Cuma Thomas saat guru. ini beliau lagi berhalangan hadir karena orang tuanya sedang sakit. Okay. Okay. jadi dia tidak bisa hadir bersama kami di sini. Ah, jadi, halo, Pak, Thomas. Ya, iya, Semoga kita, kita iya, doakan iya. supaya cepat sembuh. Untuk ya. orang tuanya ya? Oke. Pak, thank you banget Bu, thank you banget udah dateng, karena ini edisi spesial dan pertama kalinya ya, yes. pertama kalinya, jadi wow. sungguh sangat spesial ada first ya, pak berarti Iya dong oh, Iya dong Ini pasti keren banget ya Nanti... Apa sih yang nggak buat iya. kalian lihat Iya Lidak kamu manis ya. sekali Oke. Kevin mana Kevin ya, jangan lupa loh Kevin, ya. Kevin Oke, okay. ini langsung aja ya kita ya, okay. man, ya. Pak Bu, kan kita lagi di zamannya new normal lah new ya, normal. Karena ada banyak banget perubahan ya, kayak misalnya dari aktivitas, perilaku juga, mm -hmm. ya kan dimana tadinya kita nggak memperhatikan terlalu memperhatikan uh, lingkungan ataupun kesehatan, sekarang berubah juga. Nah, uh, bahasa kerennya new normal ini, gimana sih Bu? Uh, sekarang kegiatan di sekolah di masa-masa new normal ini boleh mungkin bisa diceritain Pak Bu, mungkin dari Pak Fitra dulu? Ya, Pak, kita ya. Kita ya, kalau di masa-masa new normal ini memang Menjadi sesuatu yang berbeda ya. Yes. Hmm. Semua berubah gitu ya. Yang dulunya sistemnya offline, sekarang semua beralih ke online gitu ya. Jadi mau gak mau, sekolah pun juga beradaptasi. Yes. Beradaptasi secara online juga. Baik dari pembelajaran, hmm. dari kegiatan, everything lah semuanya pokoknya. Oh gitu. Itu yang yang terjadi di sekolah saat ini. single saat ini bisa dilihat sekolah-sekolah sepi gitu yes. ya. Ya, yes. kan? aduh yes. oh, sepi banget Benar Pak. Sama sekali. Gitu. Oh gitu. Okay itu yang normal, mm -hmm. yang normal yang terjadi saat ini di sekolah. Tapi artinya pembelajaran tidak berhenti kan ya pak ya bu, tidak, ya? tidak ya. berhenti masih tetap dilakukan dengan online. Nah kalau misalnya kayak ex school ex school gitu masih lanjut nggak sih atau gimana pak bu? Ya. Kalau di ex school memang tidak semua kalau dulu misalkan dibuka 14 ya, hmm. cabang gitu hmm. Ya. Hmm. tapi sekarang disingkat menjadi sekitar 10. Oh, gitu berarti masih keren, masih keren iya, ya maksudnya, nggak berhenti gitu ya, nggak iya. kalah dengan situasi dan yes. keadaan, nah itu uh, penting. Tapi penting yang ya. olahraga, seni, hmm. itu nggak, eh seni ada masih, ya pak, masih ada, ya olahraga sih yang yang hilang oh, sementara. basket, floorball, futsal, uh -huh. itu semua dihentikan, uh -huh. nah, tapi kalau mas, masih ada juga uh, misalkan, ...seni, masih hidup hmm. gitu, secara online, gitu. oh. ya. Tapi yang menarik yang pelajaran olahraga gak sih, Pak? Ya. Itu gimana? Maksudnya senam buka Zoom gitu senam atau gimana, Pak? Uh -uh. <laughs> Jadi kalau olahraga, uh -uh. itu di zaman PJJ ini kebetulan uh -uh. suami saya juga guru olahraga. Jadi uh -huh. saya tahu banget oh, oh iya, iya, iya ini. Menarik. Nah, kalau misalnya guru olahraga itu kalau kita lihat di sekolah kita sendiri, ya bapak, bapak... Uh, guru olahraganya, ya mereka tetap ngezoom uh. terus mereka tetap gerak, jadi anak-anaknya tetap pakai baju olahraga oh iya? Yeah? iya, tetap gerak, ya. jadi kalau ngajar di sekolah main basket, ya tetap main basket, tapi dia hanya sebatas memperagakan aja anak-anak uh. di sana nggak ikut, jadi bagaimana sih gitu, atau nggak mereka senam biasanya sih kalau yang PJJ ini lebih ke arah senam senam, senam uh. irama, terus uh, kayak HIV AIDS gitu-gitu hmm. yang dipelajari Uh -huh, tapi gitu. kayak kayak lu pas suka uh, gini gitu. <laughs> nah, iya. lu lu wah lu sih lu sih benar-benar sepuluh ribu orang lu gimana pemain lu sih benar-benar main nggak apa-apa berarti kan kalau misalnya main basket ya kan gimana dribble yang mudah ya. ya atau enggak guru-guru tuh udah kasih video duluan nanti anak-anak ikutin nah itu tugas mereka oh, itu. Tuk -tuk. -tuk. <laughs> <laughs> ya, kita kicu tapi tetap di rumah boleh kemana-mana. Kemana-mana, <laughs> ya. kan? jadi, <laughs> jadi tugasnya dalam bentuk tugas-tugas gitu, gimana oh, uh, ya. cara dribel, cara, cara lempar, uh. kemudian nanti dipidiokan, uh. dikirim ke guru. Benar, benar yang bolaku lakuin ya, terjadi, ya, Benar. Soalnya pas sudah gitu gak ada bolanya Pak. Tapi kalau kita pakai kacamata hitam tuh bolanya tuh ada, bolanya ada itu harus pake kacamata memang harus kayak itu <laughs> udah lama biar diundang <laughs> lagi <laughs> biar gak nikah biar gak nikah <laughs> <Biar gajikan. laughs> tapi oh, tapi nah, itu sesuai sama perkembangan kayak sekarang yoga ada yoga kelas yoga lu udah <laughs> dong ah <laughs> <dong. laughs> Kelas oh ya. yoga online gitu ya. kan, berarti masuk juga ke sekolah gitu ya. Bahkan sobat kayak gitu. Yoga Dan bahkan kelas yoga online lho, Bu. Jadi, oh. uh, uh, uh, jadi kayak di Instagram live, gurunya tuh lagi ngajar, terus hmm. pada ngikutin Bagi semuanya. Ikuti, uh -huh, iya, gitu. begitu. Ya begitu, uh, ya, begitu ya. Nah, sih begitu sih sama sekarang. Soalnya ya, so, ada. <laughs> ya kocak juga. <laughs> lu apa? Lu mau apa lagi? <laughs> lu mah bener-bener Berenang virtual coy. <laughs> Berenang virtual, <laughs> <Berenang> virtual. gitu <gini. laughs> Iya, iya, iya. udah tapi okay. intinya sih kalau untuk persiapan <laughs> normal udah uh, siap lah Udah lain, siap, ya? yang pasti udah, udah. siap. Nah kalau ah. untuk mengajar, okay. gitu. nah ini kan pasti berubah banget kan ya Pak mm -hmm. Bu. Yang tadinya kita tatap muka secara langsung yeah. gitu ya. Sekarang lewat online, lewat kamera, setiap hari anak lewat kamera. Ada ada pengajaran-pengajaran atau materi-materi yang berubah mm -hmm. ga sih Pak Bu? dalam mengajarkan di sekolah penabur ya kalau di penabur memang berubah total ya oh. ya biasanya kalau secara offline ngasih proyek-proyek apa mm -hmm. gitu tapi sekarang tugasnya memang kebanyakan mereka bisa video mm -hmm. gitu ya video dikirimkan gitu terus kalau enggak model-modelnya portofolio gitu oh. model tugas-tugas yang istilahnya ringan yang tidak membebani siswa hmm. karena selama PJJ ini kan mungkin siswa juga sudah terbebani ya hmm, iya. terbebani, aduh seharusnya saya bisa tatap muka, saya bisa ngobrol dengan teman-teman, hmm. gitu kan, hmm, jadi betul. sekarang harus tiba-tiba duduk manis gitu ya di depan laptop hampir satu harian, gitu kan? Nah, memang ini tidak tidak hanya di sekolah kami, pasti semua ya, betul. sekolah mengalami betul, guru ya, pun juga harus kutak-kutak, nah, bagaimana nah, itu, itu, itu. bagaimana untuk bisa menyampaikan apa materi itu tersampaikan gitu, dan siswa bisa nanti kalau di akhir semester bisa mengikuti ujiannya. Hmm. Nah itu itu memang guru berusaha banget istilahnya membuat pembelajaran itu menjadi fa tidak membosankan hmm. karena memang anak-anak sudah mungkin lelah atau yes. apa, -apa. Nah, bagaimana supaya bisa masih kuliah. Gigi Tapi sebenarnya sih dari menteri kan ya udah memang tidak menuntut ya Pak, hmm. tidak menuntut untuk oh guru harus benar-benar ya. nyelesain semua pembelajaran dengan tuntas. Pokoknya yang enggak. Nggak, nggak tuntas nggak apa-apa kalau situasi hmm. seperti ini yang penting uh, apa ada ya prosesnya proses dengan ya. anak itu ada. ada dan ya tetap ada pembelajaran yang baik kayak gitu nah. tapi ya tetap guru penabur tuh selalu berusaha untuk menuntaskan intinya ya, sih. Ya, apa? mau mau offline mau online tetap ini ya. ya, pesan ya tuh. Ya, ya. ya. karena kan ada standarnya sendiri kalau nggak salah ya. penabur ya. Nah, itu nggak boleh di hmm. itu keren makanya nah ini agak unik sih pak bukan bapak ibu kan dari uh, bimbingan konseling BK mm -hmm. kan pak iya. pastikan banyak tuh teman-teman yang curhat tuh yang misalnya putus mm -hmm. cinta nah itu tuh cara bapak ibu berkonsultasi nah itu loh yang, yang mungkin bingung apakah bapak ibu juga menyediakan uh, konsultasi online ketik rex pasti <laughs> <laughs> ya kalau sebenarnya kalau dari bimbingan konseling ya karena hmm. konseling itu memang E, kita tetap membuka, membuka layanan ya, kita menawarkan karena kami tetap membuka layanan ya, siapa mau konseling, mau jam berapapun, hmm. kita akan layani gitu. Hmm. Memang ada, ada batasnya bahwa e, kami hanya membatasi sampai jam 6 selebihnya enggak. Tapi kalau ada anak yang tiba-tiba chat gitu ya, ya mau enggak mau kami harus layani, itu Nah, selama ini memang kami e, mau mengecek dulu ya cek mereka dulu hmm. mana kabarnya apa kabar bu hmm. gitu terus uh, apa namanya ada permasalahan apa gitu hmm. tapi selama ini memang anak-anak paling hanya kesulitan kesulitan selama PJJ hmm. apa wifi hmm. ya kan? atau oh. internetnya bermasalah atau laptopnya hmm. gitu. nah, itu yang yang sering dialami sih ya tapi kalau misalnya kayak percintaan hmm. kayak itu memang mereka apa ya bajel ya Sosialisasinya memang mereka berkurang, nah, berkurang. Hmm. ya benar. Anak-anak benar, benar. nggak anak gampang untuk uh, terbuka kalau di ada keluarganya. Hmm. Jadi misalnya, benar. kamu gimana nih uh, orang tua kamu di rumah? Ntar aja bu, ada mama papa. Dia hmm. ya, nggak kan bisa. Benar, ya, benar. Benar. Jadi kalau di sekolah kan mereka masuk ke ruang BK, kunci, mereka nangis, mereka teriak-teriak, Di situ juga nggak bakal kedengeran, ya. cuman saya doang atau Pak Fitra. Nah kalau sekarang untuk masalah yang pribadi jelas kami guru BK sangat sulit. Tapi ya khusus untuk apa ya Pak? Kayak kesulitan apa hmm. di PJJ? Terus hmm. mungkin mereka karirnya mau kayak gimana? Itu kita masih masih bisa handle. Hmm. Badan banyak sih anak-anak konsultasi, biasanya mau karir apa? Terus gimana nih hambatan di PJJ kayak gitu? Hmm. Saya ngerasain banget sih apa di depan komputer doang gitu iya. kan? Aduh, ya, kita kan juga ya, ya meneng. maksudnya iya. kita juga ah. setiap hari kalau menjelaskan menceritakan tentang UMN ya di layar juga begitu. Dan wah. Rasa Tantangannya sih iya, luar biasa. Lebih bikin capek tahu. Betul, gitu, betul. Kayak gitu ya Soalnya kita kita juga happy, Pak, Bu kalau misalnya ketemu anak mm -hmm. gitu cerita-cerita ya, mm -hmm. langsung, gitu. Ada ya, itu feedback happy. Ah, ada feedbacknya. Yeah. Tapi ini Bu nyambung ke persiapan yang tadi, Bu. Teman-teman yeah. di uh, Penabur Kota Tangerang ini uh, ketika mereka pembelajaran menggunakan Google Meet atau Zoom? Zoom. Zoom oh. yeah. Kalau dulu ya, dulu yeah. memang awalnya kami pakai Google Meet, Google mm -hmm. Meet ya. Mm -hmm. Tapi uh, Penabur memberikan hmm. uh, platform itu Zoom. Hmm. Nah, Zoom. Okay. Jadi semua sekolah di seluruh uh, Jakarta itu sudah menggunakan Hi, Zoom. Penabur. Zoom. penabur loh ya, khususnya yeah. Penabur. Yeah. Karena Penabur memang uh, mendapatkan masukan-masukan, kalau pakai Google Meet hmm. itu mungkin loadingnya lama, apa-apa yeah. hmm. gitu ya. Hmm. Jadi kalau uh, Akhirnya uh, memberikan sarana Zoom. Zoom. Hmm. Jadi semua bisa menggunakan. Berarti harus ada kewajiban mereka nah. untuk on-cam ya hmm. Pak Bu? Ya? Iya. Harus mereka ya, harus kewajiban harus ya. kewajiban harus mereka. Ya. Karena itu memang standar prosedural dari Penabur atau memang dari kota Tangerang aja, Bu? Ya setahu kami sih memang, uh, kalau dari Penabur memang harus on-cam on yeah. yeah. ya. Tapi kalau nggak tahu ya kalau sepaham lain kan, mungkin kalau anaknya ini. Dari ya. Penabur ya. on-cam saya berasa banget kalau misalnya kita lagi... Presentasi, mm -hmm. kalau kita lagi presentasi, nggak <coughs> ada kameranya tuh pasif gak semangat yeah. gitu urusannya. Iya. Yeah. Yeah. Jadi memang manusia itu diciptakan <laughs> manusia sosial sih yeah, yang hidup sosial. Sosial. <laughs> ah, ah, ya. Meskipun mereka on camp, tapi kalau nggak ke klien nggak fokus sama aja. Sama nih, aja. iya yeah. ya, memang kita harus gimana ya yeah, caranya yeah. menggrab yeah. attention mereka? Gitu. Nah itu memang. Itu makanya kita Bapak Ibu guru nih dari awal persiapan masuk ya Pak yeah. sampai sampai pertengahan kita masuk itu webinar terus persiapan dari penabur untuk kita bagaimana mempersiapkan PJJ supaya menarik. Hmm. Tetap aja ya pasti ya kesulitan pasti tetap ada. Ya, kita manusia makhluk sosial ya Betul. Bu ya. Betul. Ya. Aduh butuh butuh banget gitu ya, ya, interaksi. Remaja. Ya, remaja apalagi kan. Oh, Lagi. aku aku yakin sih Bu ketika nanti kelasnya offline tuh pada kangen kangen oh, ya, pasti. Itu. Ada enggak ya, sih Pak bu, bu, bu yang muda mulai Bu Pak kangen sama sekolah kapan? Pasti pasti mereka bertanya Pak kapan kita masuk gitu, ya. kapan kita bertemu, Pak ah. kapan kita bisa ngobrol-ngobrol secara uh, tatap muka gitu. Yeah. Dulu kapan libur, uh, uh, kapan, kapan masuk? masuk. Sekarang kapan <laughs> masuk? Ya itu nantinya kayak gimana tuh Pak Bu kalau misalnya ada anak yang kayak gitu tuh? Ya yeah, kalau kita sih sebagai guru mereka memang kita jawabnya netral ya karena memang kita belum belum memberikan istilahnya solusi seperti itu. Hmm. Kita memang masih menunggu dari uh, pusat kan. Betul, masih Dan mungkin. yang pasti juga adalah dari penda, pemerintah iya. daerah. Dari pemerintah hmm. pasti yang penting. Apakah mengizinkan atau tidak? Ya, ya, benar. Ya nanti Januari itu ya, tapi ya belum tentu juga ya, sih. Juga. Belum tentu juga. Ya, semoga, semoga lah, semoga ya. lah. Semoga cepat <laughs> selesai dan yes. bisa beneran tetap muka beneran, gitu beneran. Ya. Amin. Men, nah, kalau dari Bapak Ibu nih, ada pengalaman menarik enggak sih atau yang lucu-lucu pas lagi pembelajaran jarak jauh gitu? <laughs> ya. Nah, ini. Enggak boleh jadinya lucu ya Pak Fitra <laughs> ya. Dia pas deadline tuh kesel gitu. <laughs> eh. Apa boleh <laughs> deh? Ya, paling itu kan kerja? kadang anak-anak tuh Pinter ya, anak-anak tuh gue teknologi lebih pintar dari bapak-bapak gurunya -bapak. masih nuna-nunu lah bahasanya. Nah kalau anak-anak kita kita seolah-olah tahu itu ada anak, tapi dia ternyata itu cuma foto editan. Ah. Gitu. Ah. Oh. Oh. Jadi oh. mereka memperhatikan gini ya, memperhatikan gitu, Ko gak gue, kok gak peduli? Kau diam aja. Kau ternyata <tik> punya mata kok kuat. Kok matanya kuat dia melihat terus. Anak -anak ya, itu, ya ampun anak. Kurang Kurang aja. Aja. Ada juga di sosial media gue lihat bisa ngilang, Bro. Oh iya iya. Uf, gitu yang Naruto. <tuk> ya buat video. Buat video itu video ya Pak ya benar. ya yes. oh, jago-jago loh anak-anak zaman -anak sekarang, anak -anak anak -anak sekarang hebat loh. Oh. Gara-gara Corona ini jadi jadi apa namanya oh. keren gitu loh teknologinya mereka Iya <tuk> satu sisi membuat mereka lebih kreatif. Lebih kreatif semua. <tuk> Cuman kalau yang lebih lucu lagi, kalau misalkan mm -hmm. kita ngomong di hadapan itu, di kamera itu ada atap gitu. Kalau ada cicak jatuh gitu kan, oh. kita lihat gitu. Oh. <laughs> Jadi, kameranya, kameranya dia dapat ke atas, oh, gitu. ya ampun. anaknya yeah. jatuh tidak kan? Kita enggak tahu. Enggak tahu, enggak tahu. Cuma, ada itu sekarang? tapi memang harus on cam sih ya? Yeah, ya harus on cam sih, kan. sih harusnya mau gak mau, mau sih itu salah satu bikin semangat, udah lucu-lucu ya? <laughs> ya ya ampun nah untuk tugas-tugas nih, eh tadi kan X udah ya Bu, ya? ada beberapa yang dilankan mungkin ada yang ditambahin gak sih Pak? iya yeah. kayak misalnya, apa uh, apa ya, kreatif? digital, digital, oh. yeah, digital, digital kan? project proyek mungkin Pak, project video akhir video production iya kalo memang sih bisa dibilang gini, uh, saya punya Eskul namanya Pas Kibra ya. Kalau Pas Kibra itu kan memang impossible banget kalau secara... Saya pikir gitu ya. Memang ini yang menjadi kendala kalau Pas Eskul Pas Kibra. Akhirnya kami berdua, saya dan Bu Winda waktu itu berpikir, Eskul seperti apa ya? seperti buat konsultasi dengan Pak Thomas, Misto ya. Sir, kita mau ngasih apa nih materi paskibra? ya udah kita kasih materi secara teori aja hmm. jadi putarkan video gitu ya hmm. terus uh, putarkan nilai-nilai pasti itu apa aja hmm. namun akhirnya jadikanlah project buat mereka hmm. jadi yuk buatlah video yang berhubungan dengan enam nilai dari pasti brat hmm. membuat video dikumpulkan itulah bentuk nilainya seperti itu dan kehadiran yang pasti hmm. cool. Jadi emangnya emang hanya ya, seadanya lah, ya, seadanya. Ya, oh ya bisa. Nah, tetap mereka tetap ada, punya ada kegiatan. kegiatan. Jadi kita sama-sama kreatif juga ya Pak mm -hmm. Bu. Kita yang mempersiapkan harus kreatif, anak-anak juga harus makin kreatif. Feedbacknya juga harus <coughs> kreatif ya, ya, juga ya. Waduh, out of the box banget. <coughs> <coughs> Mungkin ya selamanya, selamanya, kalau offline itu kan praktek, sekarang harus diputar menjadi teori. Gitu. Nah, hmm. misalnya kan kayak video production oh, kan ada juga hmm. itu kan kalau praktek berarti kan harus oh mengenal oh ini kamera ini kamera ini ini bagian-bagian hmm. uh, dari video production hmm. tapi kalau sekarang kan secara teori sekolah kita ya. udah buat film loh oh iya ya, di, itu kita ke video kreatif itu oh view kan view Indonesia, VU Indonesia. Oh. Yeah. Okay, okay, okay. Danau pengantin Dan... namanya Danau pengantin, Danau pengantin itu pemainnya dari sekolah ya. atau anak-anak. Jadi project sekolah, anak. eh project teman-teman necklace ya, ya. ya, ya karena gabungan. Karena kami naik uh, eskuling <coughs> sama dengan View Indonesia, jadi hmm. pelatihnya juga dari View. View. VIEW. Ya. Oh jadi ada kelompok-kelompok lalu dilatih, terus lalu. hasil karyanya ya. di... dan pengalaman. Mereka belajar-belajar gini -belajar belajar. juga kameramen, ya. tapi anak-anak ya. ada ada sutradara anak juga. Sutradara, sutradara. sutradara anak. Sampai jadi sutradara, editor, terus scriptwriter gitu-gitu ya. -gitu, I, itu sampai uh, filmnya di ini juga ditayangkan di view juga, di atau berapa negara? Apa? di enam ya. belas negara oh, ya? enam belas negara. Dan itu sempat dilombakan ya, meskipun memang ya, belum. Uh, belum menang ya. Uh. Kita masih kalah dengan daerah-daerah uh, lain yang ceritanya uh. lebih menarik atau gimana oh, ya? tahu gitu, iya, anak-anak tapi pengalaman anak udah pengalaman lumayan keren sih kalau Gila. kayak gitu ya dan, dan selama pandemi ini juga tetap jalan ya pak tetap jalan kemarin uh, saya kan mendampingi video production mm -hmm. kita memang punya proyek untuk semester 2 nanti sudah dibagi-bagi siapa jadi sutradaranya siapa jadi mm -hmm. editing editernya gitu ya terus siapa yang menjadi scripternya apa penulis terus nah, gitu. jadi jadi sudah dibagi-bagi kemarin buat sinopsis juga okay. sinopsis okay. cerita yang akan diangkat menjadi orang yang pedek itu. dulu gue SMA enggak ada, SMA bro, gue juga enggak ada, maju banget nih ya, anak-anak <laughs> ya. dari kendala bisa jadi apa ya, bisa jadi nilai plus. Nilai plus. Ya, ya. Jadi nilai plus. Nah, kalau dari bapak ibu nih. Ada tips nggak sih buat mungkin teman-teman bapak ibu guru lain yang menyaksikan ya. tips ngajar atau tips gimana sih caranya anak biar terbuka meskipun lewat virtual gitu kalau oh. lagi pemirinan oh. soling oh. ada, ada ada kreatif kreatifnya ah, juga uh, gitu. kayak gitu ada nggak apa ya? Iya paling kita harus benar-benar mempersiapkan diri ya artinya kita benar-benar siapin platform apa nih yang mau kita pakai. Hmm. Misalnya, kayak attention untuk anak, kan? Kayak misalnya, mereka demen banget mainan, demen banget nonton-nonton video. Hmm. Ya, kita sebisa mungkin, bapak ibu guru uh, mempersiapkan itu. Pokoknya, video tersebentar sebentar main, sebentar-sebentar ini <coughs> jadi wuih, ya ntar baru masuk lagi ke pembelajaran. Meskipun bapak ibu udah mempersiapkan kayak gitu, pasti juga ada anak yang gak attention juga pasti oh, iya, ada. Pasti sih. Cuman, ya, se sejauh ini anak-anak uh, berusaha menikmati dan... Mereka juga melakukannya sih, yes. melakukan itu. Okay. Sekalipun saya nggak yeah. tahu itu mereka bagaimana, tapi intinya ya inilah. Masih biasa. mereka masih uh -huh. mengikuti lah. Yes. Tapi guru-guru tuh uh -huh. jujur, kami kan bapak ibu guru ibaratnya belajar baru belajar. Sementara kalian sudah katam di situ gitu. Yeah. Jadi ya kalau kadang-kadang kita, Bu ini jangan pencet itu Bu, kita malah diajarin pas kita ngajar. Uh -huh. ini gimana? kok suaranya nggak nggak keluar ya? bu ibu keluar dulu gini-gini, jadi uh. anak malah ngajarin. Tapi kita memang guru-guru udah terbuka sih untuk hmm. tetap mau belajar sama anak hmm. juga, gitu. Jadi jangan sampai berhenti belajar. Eh, yes. Hmm, marah kalau <laughs> corona... Apalagi sekarang virtual, jadi yeah. mau gak mau bapak ibu yang lama juga dipaksa untuk mengenal itu namanya Google Meet, Zoom, ataupun platform yang lain gitu ya. <laughs> ya mungkin sebelumnya uh, di awal-awal itu masih kaget. Ya kan oh, Google kan Meet ya. gimana cara makainya gitu ya, aduh gimana nih tapi tentu saja e, dari penabur memfasilitasi itu, itu mengajari guru-gurunya memberikan pelatihan, ya. bagaimana cara menggunakan Google Meet, setelah itu beralih ke Zoom hmm. gitu ya, jadi seperti itu sih kita juga sebagai guru merasa wah terbantu sekali gitu hmm. terfasilitasi. terfasilitasi sekali. Nah. berarti nggak cuma asal bisa pakai aja ya, ya Pak ya, tapi gimana mengontrol tuh juga <laughs> supaya lebih menarik juga ya. Dan iya. tadi saya ambil juga dari Bu Angel, nggak ada gap dengan guru dengan anak ya. anak supaya bisa saling isi ya. <tuk> ya. Gitu, ya. karena biar bisa lebih akrab juga ya Bu ya. Kolaboratif. Iya. <tuk> yeah. Kita sekarang kolaboratif. Eh, <tuk> <tuk> kita belum singgung ya kita. Ah. Belum bro. Ini di eh, kolaboratif. Kolaborat kolaborasi ya sekarang zamannya uh, kolaborasi kolaborasi okay. lanjut Oke okay. Bu Pak ya. uh, mendidik secara digital. Uuh, berat, si berat banget dia. sih lu harus dikasih ya. tai. <laughs> <juga. laughs> mendidik secara digital. Ya <laughs> nah ini kan tadi kan bentuk-bentuk uh, kreatifnya kan sudah ya, kelihatan ya, ya Pak Bu ya dan nggak ada gap juga boleh kasih contoh nggak sih Pak Bu uh, mungkin dari Pak Pitra sama Bu Angel kan punya jurus-jurusnya yang beda-beda juga ya, salah satu aja Pak kasih contoh mungkin Pak Pak Pitra mungkin sama Bu Angel nanti satu-satu Pak Pitra dulu mungkin Pak gimana ya? gimana ya biar menarik nih contohnya yang pernah saya lakuin gitu Pak uh, yang pasti membuat PPT uh, Nah uh, uh, presentasi itu kalau anak-anak kan lebih suka yang bergerak gambar-gambar, kemudian tidak tidak model tulisan <laughs> terus, gitu yeah, ya. ya. Oh, tulisan lama-lama ngantuk. Yeah. Gitu. Paling ya dari guru berkreasi dalam membuat presentasinya tuh uh -huh. kita bagaimana uh, memasukkan unsur-unsur ada videonya, ada soundnya, gitu hmm. ya, yang menarik itu. Terus kalau enggak kita membuat dari gurunya sendiri membuat pembelajaran nih. Misalkan di depan kamera kayak gini berdiri, di belakangnya papan tulis. Nah, hmm. terutama untuk guru-guru matematika, matematika nih biasanya yeah. seperti itu. Ya, ini sama ini, ini apa ini gitu kan. Hmm. Ada juga yang menggunakan papan tulis whiteboard atau juga hmm. ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang langsung ditulis gurunya menulis apa namanya pakai tab seperti itu hmm. ya. ditulis di situ. Oh. Anak anak itu ya. ya. Ada Mereka langsung oh di <coughs> di apa namanya? screen <coughs> sudah langsung gitu untuk melihat gurunya gitu kak. Nah. Jadi di sini guru-guru mungkin uh, di belakang ini mereka nggak tahu mereka hanya melihat ah guru mahajar enak bla bla bla tapi mereka nggak tahu di belakang itu yeah, yeah. <laughs> guru sudah bekerja keras ya kan berusaha bagaimana materi, materi itu tersampaikan akhirnya kan gitu anak muda <laughs> Tuh, susah susah, susah kelihatannya <laughs> aja kan ah guru mah gampang ini ini padahal dibalik itu semua. Guru berusaha keras di depan kamera, yang mungkin selama ini nggak pernah ngomong depan kamera, dipaksa harus depan ya, kamera. Ya, ya. Halo anak-anak, gini-gini. materi kita gitu, hari ini adalah gitu-gitu. Jadi memang uh, digital guru itu akhirnya berfungsi. Ya. Nah, ini ya saya harus menggunakan. Jadi uh, hari ini ini besok sudah mikir lagi, bagaimana ini harus. Menyampaikan, gitu. Itu kalau dari saya dicontoh <SILENCY> ya? Nih, Ayuh, disana, tuh. Tuh. <laughs> bu Angel gimana, bingung nih jawabnya. Kalau saya lihat, apa, mendidik ya? Mendidik yang secara digital ya? Apa ya? Contoh yang pernah lakukan? Mm, kalau Bapak Fitra melihatnya dari bimbingan klasikal ya. Karena kita BK, mendidik secara digital itu bukan hanya kita ngajar. Tapi mungkin, kalau uh, yang pernah saya lakukan adalah kita memberikan waktu setelah Pembelajaran jarak jauh ini, PJJ hmm. itu tetap ada konsultasi dengan guru BK hmm. Jadi saya membuat kayak jadwal, oh misalnya hari ini Pak Andri, hari ini Kepas hmm. gitu Jadi sehari dua kali, mereka tetap bisa konsultasi Kayak gitu, bisa kelompok, bisa juga individual Kalau mereka malu untuk ngomong sama saya, paling tetap chatting line uh, Sampai ya sampai jam berapa, malah kalau kita PJJ ini sebenarnya waktu kita malah tidak ada batasnya tapi kalau udah jam 10, jam 9, saya sudahlah besok aja gitu. Cuman yang bisa saya lakukan itu sekarang yaitu konsultasi online sebisa saya, semau anak, anak mau misalnya lima orang ya lima orang, seorang ya seorang, itu aja sih paling kita melakukannya <tuh> itu yang bisa kita lakukan. Jadi kayak biro konsultasi ya bu? Ya memang kita biro konsultasi, <tuh>, konsultasi. sekolah. <tuh>, konsul. ya, tapi nggak pakai SMS, kalau lu kan yeah, yeah. konsultasi hubungin ini. Oh dia. iya, butuh teman curhat, yeah. butuh teman curhat, teman curhat. kirain mau stand up comedy, bro. Stand up comedy gitu lah, ampun, gak bisa. ajarin, oh ada openingnya ya. Heeh, heeh, heeh. Heeh, heeh. Iya, itu tadi, jadi secara digital kita harus. E, ekspresinya, gitu, ya. kan tuh ngomong di depan kamera. Gitu. Kadang, Kadang tuh kalau misalnya kita ngomong di kamera nih Pak, kalau kita kan suka presentasi Iyi. juga ya ke sekolah. Kita lagi ngelawak nih, menurut kita uh. lucu, tapi <laughs> yang nonton tuh gak lucu Pak. Benar ya. <laughs> Itu sedih banget soalnya. Sedih banget. <laughs> <Sedih banget. laughs> Udah siap ya, materi. Ya. Ya, Apalagi kami ini. guru, guru kita sendiri yang ngomong. Nah, iya benar. Ya, Mereka denger atau enggak? Kita juga enggak tahu kan. Yes. So, pasti kita menyampaikan materi-materi apa gitu ya tapi ini yang penting eh, kita berusaha untuk menyampaikan materi itu dimaklumin aja kalau udah tembankan. kayak gitu bertahan lewatkan saja yo kalau butuh pelawak Pak atau Pak Gavit siapin buat Bapak. Siap. Ya, boleh ya, gitu. <laughs> nih. Mungkin butuh hiburan di kelas pada suatu subuh biar mulai ya, Bapak ya. siapin tomat biar ya. <laughs> Kan virtual, Bro, enggak bisa kaca aja layar. <laughs> Oke, okay, Pak bu, mungkin boleh disampaikan ke teman-teman nih mungkin uh, harapan harapannya, ya, ya. harapannya, harapannya untuk uh, teman-teman SMA uh, ya. sema nabur Tangerang <laughs> dan alumni tentunya ya, ya alumni ini banyak murid-murid yang lain juga ya murid-murid di Indonesia gimana teman-teman ya. supaya guru-guru juga bisa apa ya enjoy dengan guru apa mengajar online ini gitu. mungkin alumni dulu iya alumni dulu alumni kan banyak nih Pak ya. di mana <laughs> ya, nih Pak mungkin apa yang mau Pak nah. mau sampaikan kepada teman-teman alumni ya halo untuk alumni dari sepak penampung kota Tangerang uh, memang di masa seperti ini sangat membebani ya berat sekali secara virtual Mungkin kalian juga kangen dengan suasana perkuliahan ya terutama yang kuliah di UMN nih Saya yakin pasti kalian kangen semua itu Nah tetap semangat tetap ngerjain proyek-proyek dari dosen gitu ya e, Mengeluh boleh tapi jangan keterusan mengeluhnya Karena kalau terus mengeluh itu nggak akan berjalan proyek tersebut gitu ya okay. Okay. Terus untuk Siswa-siswi, smk penabur kota Tangerang maupun siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia kita kami sebagai guru BK hanya bisa menyampaikan ya tetap semangat tetap bersinergi ya kan bersinergi dengan guru dengan orang tua gitu ya terbuka supaya e, permasalahan yang saat ini kita hadapi cepat berlalu gitu Amen. Amen. dan tetap menumbuhkan motivasi dalam diri Dini kalian ini semua pasti berlalu? Itu. Badai iya, ini pasti berlalu. Berlalu. Berlalu. Berlalu. Lu udah lahir belum? Belum. Belum. Aduh apa. Oke. sebenarnya Pak Peter udah lengkap nih. <Armor hear the language> Kalau saya buat para alumni dari Smart Pendidikan Tangerang yang kuliah di UMN. Kalian udah kuliah di sini tuh bukan kayak kebetulan. Tapi ini memang Tuhan udah udah tempatin kalian di sini ya. Dan kalian harus bangga kalian kuliah di sini. Ini adalah universitas yang bagus untuk uh, melanjutkan pendidikan kalian. Jadi tetap semangat dan ya udah jalanin yang sekarang memang harus jalanin, ya dijalanin aja. Semampu kalian, sebagus kalian, sehebat kalian, sekreatif kalian. Kayak gitu. Nah, buat anak-anak SMA Negeri Tangerang, anak-anak kita yang terkasih semua di kelas 10 sampai kelas 12. Nah, uh, saya berharap anak-anak bisa uh, apa ya bisa semangat banget deh untuk ngejalanin PJJ ini Ini kan gak, gak lama ya, maksudnya kita ngejalanin dari pagi sampai siang aja Nah kalian semangat dong, karena bapak ibu guru tuh semangat banget buat kalian Jadi kalian harus tetap semangat Dan itu juga berlaku buat semua anak yang ada di Indonesia ini Sekarang memang lagi masa corona ya, uh, kita tidak bisa menyalahkan situasi keadaan, tapi kita harus menjalaninya kita harus bisa yeah, melakukan yang terbaik gitu. dari yang pasti kita harus berusaha berteman. Yes. Berteman, berteman dengan Corona gitu ya. Yes. <laughs> Karena kita tidak bisa menolak ini semua. Nah, Jangan buat temen-temen di SMP juga ya, ini yes. kita sudah ber dengan SMA Penabur, sudah, sudah lama gitu ya, tapi SMA ini juga berkualitas gitu ya, jangan lupa untuk masuk juga ke SMA Penabur. Benar, benar Pak, apa namanya, Kota pertama Iya. Yeah. <laughs> nah, nasibah, aduh mohon maaf. <laughs> atau mungkin boleh disampaikan, uh, apa mungkin temen-temen yang dari SMP mau cari tahu. Iya. Oh, yeah. akan yeah. yeah. okay, saya, saya oke. Okay. Oh, ini Terima kasih sekali buat kesempatannya. Uh, <laughs> <Lain bisa. laughs> Oke, okay. uh, buat teman-teman, buat anak-anak yang lagi cari SMA nih di Tangerang, ada SMA Oke, okay, yaitu SMA Penabur, Kota Tangerang. Yes. Nah, kita lagi penerimaan siswa baru, gelombang yang kedua. Jadi, ada dua nih, ada dua cara, yaitu non-test. Kalau nilai rapot kalian kelas... 8 uh, Rapot kalian kelas 8 untuk MAPEL Matematika IPA e, Inggris harus lebih dari KKM Sekolah asal, jadi kalau yang kelas 9 Harus e, nilai rapotnya itu Lebih dari KKM Terus, kalau kalian di, e, daftar sekarang Sampai tanggal 5 Desember 2020 Akan ada diskon sebesar 1 juta rupiah Dan untuk pembayaran Uh, uang pangkal semua bisa menggunakan kartu kredit BCA dengan bunga 0 Oke. Okay. Yes, yes. Ya, mari masuk ke SMA Negeri <coughs> Kota Tangerang. Pasti semakin apa ya SMA yang oke okay lah. tepatnya di kota modern ya, teman-teman. Kalau ingin melihat atau okay. ingin bertanya-tanya, kalau kalian mau menghubungi SMA Kota Tangerang, bisa dihubungi di. 02155782751 2751 Saya ulangi 02155782751 5578 2751 Bisa juga di Instagram Ada smak menabur kota Tangerang Nah situ kalian bisa lihat kegiatan-kegiatan kita tuh apa aja Kita tuh aktif bahkan selama uh, pandemi ini Kita tetap bisa berprestasi Siswa-siswa banyak yang menang di lomba-lomba uh, dimanapun deh jadi kalian bisa lihat di situ update uh, semuanya tentang Smak Penabur Kota Tangerang. Ya, di Instagram Smak Penabur Kota Tangerang. <tuk> smak Penabur Kota Tangerang. Panjang. Ya? Saya Isu gerah banget pak itu berarti iklan iklan itu Ini mungkin boleh ditampilin kali kalau ada player-playernya. <gif> Thank you mm. pak, berarti <laughs> ya, ya, atas kan waktunya sama. ya. berarti itu teman itu berarti ya, itu ya, mungkin itu berarti yang berarti itu berarti itu berarti itu mungkin bisa jadi bahan berarti itu berarti itu berarti itu berarti itu berarti untuk berarti itu berarti itu berarti masih, masih berarti itu ya. Jadi masa pandemik ini, kalian harus tadi Pak Fitra dan gue juga bilang, kalian jadi orang yang sangat kreatif, Betul. kalian juga harus cari, jala, eh, cari jalan <tuk> dari jalan untuk mendapatkan beasiswa nanti. Benar, benar. benar, karena itu uh, ya, salah satu bentuk kalian mau membanggakan orang tua kalian. Satu membanggakan yang kedua ngebantu orang tua kalian. Iya, yes. Pasti. ya caranya gimana? Kalian bisa ikut tes beasiswa kita di tanggal di tanggal 29 dan ada di tanggal 13 Desember. 29 udah lewat, udah lewat. Ya, ya. jadi di tanggal 13 Desember 2020 ada tes beasiswa UMN. Tesnya online. Online, online. Nah, ya. ya. Online biaya juga masih sama ya seratus ribu yes. rupiah. Kalian bisa daftar dua jalur, jalur yes. tes dengan jalur non tes, non -tes. ya. Dan bagi hmm. yang mau ambil teknik ya, ambil teknik teknikan dan akuntansi itu ada beasiswa full sampai delapan yes. semester. Teknik informatika, teknik hmm. elektro, teknik hmm. fisika, teknik komputer, sistem informasi, akuntansi. Bisa sampai semester dua, nah, <laughs> ya, jadi dua wow. Gak bawa apa-apa ya? Bagi <laughs> oh, yang masih bingung, bingung ya? buat aduh, Kak, aku bingung program studinya apa. Kalian bisa ikut uh, PSBB atau infotation online ya? Yes. Offline bisa langsung datang ke Wemen dengan uh, protokol yang standarnya mm -hmm. ya, Pak? Mm -hmm. Ya, cuman kalau kalian ikut, uh, info offline itu kalian bisa ikut kampus tuh. Ya, yes, langsung lihat-lihat secara liat. langsung. Beneran sih ini atau cuma green screen atau cuma komputer dan ya. itu terbatas karena harus daftar dulu. ya yes. yeah. Jadi kita nggak bisa menerima, kalian langsung datang terus kita terima, kita bisa ya. Atau kalian bisa cari informasi kita lebih lanjut ada di sosial media kita di Instagram ada, di Facebook ada, di YouTube ada Ada di Universitas Multimedia Nusantara, di Instagram tuh ada satu lagi nama di etpmb.id.net. Oke. Atau kalian bisa mau cek langsung ya di TikTok juga ada. TikTok ada sekarang. TikTok ada di universitas. Oke, okay. kalau mau lihat websitenya bisa di www.wm.ac.id. Yes. Nomor teleponnya di 02154220808. Yes. yes. <laughs> <Kalah, kalah. laughs> <Kalah. laughs> yeah. Oke. Okay. Okay. Bersinergi. ya. <laughs> kalau misalnya kalian mau tanya langsung mau personal, mau personal chat, WhatsApp, kalian tinggal buka website kita, tinggal cari itu nomor konsultasi di situ, klik. klik aja ya. Yes. Kalian bisa konsultasi langsung uh, dengan pihak marketing kita ya. Yes. Oke, okay. gitu, gitu aja, gitu aja. aja. Ah? ya. Pak Pitra, Bu Angel, terima kasih. Okay. Ya, terima terima terima nasi. Nasi. ya, terima kasih. Semoga saya terus ya. Salam Siap buat uh, paspor dan keluarga besar di SMA Penabur Kedatuan Lama. terus Pak Pitra. Bu. Ada mau nyampein? Ya? Sudah mungkin sudah okay. semua yang disampaikan. Oke, okay. terima, terima, ya, terima, terima, terima kasih juga. Terima kasih. Sampai bertemu waktu di podcast selanjutnya di podcast.